Baiklah para sahabat, leslar, dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini langsung saja persahabat ya. Di malam minggu kita mendapatkan asufan vitamin bahagia sekali ini langsung dari Bunda Lesti Di laman akun Instagram pribadinya Bunda Lesti baru saja memposting foto cantik, foto cute dan foto yang sangat menggemaskan, Masya Allah banget ya, apalagi outfit yang dipakai Tentu memang luar biasa, the best Masya Allah, luar biasa pokoknya persahabat ya kita langsung disuguhkan vitamin bahagia Langsung oleh idola kesehatan kita Bunda Lesti Kejora Yang mengunggah sebuah postingan di feed Laman akun Instagram pribadi miliknya Tentu persahabat ya Postingan foto cantik ini Banyak sekali komentar dan tanggapan yang sangat positif Dari akun Instagram yoana 1006 Mengatakan di kolom komentar Masya Allah tabarakallah Bunda Allah Eh laki -laki persahabat ya Luar biasa ada juga komentar dim-dim ya Mengatakan cantik amat ah, cibun Katanya tuh ya Penampilan idola kesayangan kita selalu Tentunya menggemaskan Masya Allah setiap hari cantik banget ya Bunda Lesti Outfit yang dipakai juga memang the best banget Masya Allah semakin semangat ya Untuk warga Kunoha Untuk mendukung karya-karya terbaik Dari idola kesayangan kita Dan berikutnya juga persahabat Perhatikan Nih gaya bunda Lesti ke Aduh si cantik Masya Allah senyumannya itu yang bikin kita makin semangat untuk mendoakan, mendukung dan selalu mensupport yang terbaik untuk Lesti dan Pilar serta keluarga besar mohon ini persahabat ya diunggah kembali oleh aku Leslar Sik Ada banyak juga komentar yang diberikan oleh para sahabat dari akun Asriani 977 situ mengatakan adem banget katanya tuh ya saat melihat penampilan Bunda Lesti malam minggu hari ini Dan kita lihat juga persahabat Ada komentar yang diberikan dari akun burung hantu92 mengatakan dedek salah tag di atau gimana itu yang waade official atau memang benar katanya tuh persahabat ya Tentunya kita doakan saja mudah-mudahan ada tentunya kejutan bahagia di malam minggu ini persahabat ya Pastinya bakal ada sesuatu yang akan disuguhkan Yang akan diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar Ini sih cantik banget ya, luar biasa Dan untuk berikutnya persahabat, kita mendapatkan info juga nih Untuk keluarga konol semuanya Siap-siap ya jam 8 malam ini, malam minggu kitanya Untuk streaming party lagi di Youtube persahabat ya untuk channel YouTube-nya Leslar Entertainment Tuh siap ya jam 8 malam kita streaming party lagi malemingannya di Youtube tuh Jangan sampai lupa untuk selalu mensupport, selalu mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan kita Untuk selanjutnya ya, persahabat kita ke momen acara 4 bulanan Kartika Putri, persahabatnya di sini, kita salvok dengan idola kesengan kita yang attitude-nya luar biasa. Inilah yang tentunya membuat bangga. Lagi-lagi, persahabatnya, Bunda Lesti, apabila menunjukkan bahwa Bunda Lesti patut menjadi panutan, kita simak persahabatnya. Bunda Lesti ini salim dan cium tangan langsung persahabatnya kepada virus. Masya Allah, banget! Inilah yang bikin adem, yang bikin bangga. Semoga idul adha kesenangan kita menjadi, tentunya panutan, selalu menjadi inspirasi dan selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya, ya. Banyak juga komentar yang diberikan dari Thalia Anus Kharwina mengatakan, Masya Allah, salvo sama nya Bunda Abang El gak pernah berubah dari dulu, persahabatnya tetap konsisten. Inilah yang bikin bangga kita semuanya Mudah-mudahan ya tetap konsisten Dan selalu menjadi orang baik Dan kita lihat juga persahabat di komentar berikutnya Dari Ari Agustin Ari.Agustin.1650 mengatakan Ya, karena Lesti Kejora dia punya attitude yang sangat-sangat baik Dia humble, soleha pokoknya Papa Bi salah punya bidadari dari syurga Seperti Lesti Kejora Walaupun tergolong dari keluarga yang sederhana, bukan golongan bangsawan Tapi dia punya attitude yang luar biasa Masya Allah, semoga leslar Harmonis, terus sukses dunia akhirat sampai diljana Amin, Masya Allah banget ya Kita aminkan doa-doa baik Doa baiknya mudah-mudahan terkabul Amin Kita juga masih menunggu kejutan dan cedukan vitamin terbaru di malam minggu Persahabat ya, tetap stay tune dan pantengin channel ini